Halo semuanya, kembali lagi di Tokoh Utama Channel. Untuk mendukung perkembangan channel ini, yuk like video ini dan jangan lupa subscribe. Meskipun dikemas dengan penuh keceriaan, kartun Spongebob ternyata punya sisi gelap yang gak semua orang tahu. Perhatikan kawan-kawan biar kalian mendalami ilmu dark jokes yang katanya lagi ngetrend saat ini. Spongebob patut disukai banyak orang karena guyunannya yang konyol dan seolah mengundang lebih banyak orang berpikir secara goblok. Tapi di sisi lain, memahami kartun yang satu ini juga harus pintar. Banyak selentingan soal kampanye pro-LGBT yang diselipkan dalam episode Rock a Before saat Spongebob dan Patrick merawat seekor bayi kerang. Entah kenapa teori konspirasi ini sampai ke telinga sang kreator yaitu Stephen Hillenburg, dan dia membantahnya. kemudian Hillenburg saat itu mengatakan kalau Spongebob aslinya seksual alias gak punya orientasi seksual apapun. Teori konspirasi di atas adalah salah satu yang paling terkenal, meskipun akhirnya dibantah secara mentah-mentah. Tapi fans gak pernah berhenti melakukan penelusuran dari apa yang dibikin Hillenburg. Jujur aja, si kreator serial SpongeBob yang merupakan ahli biologi laut memang hobi menyelipkan pesan terselubung dibalik balik recehnya guyonan yang disajikan. Beberapa sisi gelap SpongeBob yang berhasil ditemukan fans berikut ini kalau dipikir emang masuk akal kok. Bombay Doors Open. The target area is clear. One second to go. Bikini Bottom adalah Bikini Atoll, yaitu tempat untuk pengetesan bom nuklir. Di antara tahun 1946 sampai dengan 1958, suatu tempat yang disebut Bikini Atoll jadi sebuah titik untuk uji coba 23 bom nuklir Amerika. Uji coba ini bukan tanpa resiko. Beberapa orang yang tinggal di pulau sekitarnya bahkan tidak bisa beraktivitas lagi karena ledakan dan radiasi. Akibatnya, beberapa penduduk kelaparan. Sebagian bahkan harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Uji coba bom nuklir ini nggak cuma merugikan manusia, tapi juga biota yang hidup di bawah laut. Beberapa footage ledakan bikini atol pernah dimunculkan di episode Dying for Pie, menegaskan kalau Stephen Hillenburg ingin banget kita tahu bahwa Pak. Tafahid di balik uji coba bom nuklir bikini atau banyak yang berpendapat bahwa bikini Bottom terinspirasi dari bikini atau bentuk bangunan Krusty Krab menyerupai perangkap kepiting. Sekilas bangunan Krusty Krab terlihat biasa saja, Sampai pada akhirnya ada beberapa media dan fans yang melakukan cocokologi terhadapnya. Bentuk bangunan karcik Crab emang menyerupai perangkap lobster atau perangkap kepiting yang sering dipakai nelayan untuk menjaring tangkapan. Sungguh sebuah ironi ketika tuan Crab yang merupakan seekor kepiting menghabiskan banyak waktunya di dalam sebuah perangkap yang diciptakan khusus untuk kepiting. SpongeBob mengalami beberapa gangguan kecemasan. Pada sebuah episode berjudul I Had an Accident. Pantas Spongebob hancur berkeping-keping akibat main seluncuran. Dia pun gak berani lagi keluar rumah dan memilih berdiam diri bersama keripik kentang, sekeping receh, dan sebuah serbet. Dari sisi psikologi, apa yang dialami Spongebob adalah gejala agorafobia atau gangguan kecemasan saat penderitanya mengalami ketakutan untuk keluar rumah dan berada di lingkungan publik. Kalian pikir ini sungguh lulucon? Saya pun merasa bersalah mengetahui Spongebob yang cemennya setengah mati pada saat itu. Banyak pesan tentang bunuh diri yang harusnya gak ditampilin. Kalau kalian lagi getol banget cari dark jokes, nih, coba nonton episode Are You Happy Now? Squidward sempat mengatakan, Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, mungkin ini akan membantu. Sambil memegangi tali seolah mau bunuh diri. Kalau kalian pause episodenya sampai di situ, kalian bakal mengira adegan selanjutnya adalah Squidward gantung diri. Padahal gak gitu. Ternyata dia hanya menggantung sangkar burung, ya sebuah becandaan yang dipakai untuk referensi kematian. Nah ini kan Dark Jokes ya. Episode paling seram justru yang punya pesan paling hangat. Kalian ingat sebuah episode menyebalkan berjudul Rock Bottom saat Spongebob tersesat di sebuah kawasan dengan penduduk aneh dan mengerikan? Seolah episode ini ingin menunjukkan ketakutan kita di masa kecil jika ditinggal sendirian di tempat asing dan gak kunjung dapat tumpangan untuk pulang. Berkali-kali Spongebob berusaha menaiki bus di halte tapi gak kunjung dapat dan berakhir penuh kesedihan. Ternyata episode ini punya pesan yang begitu hangat meski penyampaiannya bikin kita ngeri. Suatu saat, di hidup kalian akan mengalami hal-hal tidak menyenangkan, sendirian, dan tanpa kawan. Kalian berusaha membaur dengan sekitar, namun gagal. Apa yang ingin kalian lakukan hanya pulang, namun gak bisa. Apapun yang perlu kalian lakukan hanya menghilangkan prasangka buruk terhadap apa yang kalian temui. Sementara jawaban hidup yang kalian cari selama ini sudah ada, tapi kalian tidak menyadarinya. Ini ditunjukkan dari cara Spongebob pulang, yaitu dengan naiki balon yang dari awal dia bawa. Tontonan yang selama ini kalian anggap remeh ternyata punya banyak maksud terselubung yang sungguh dalam. Menyelami sisi-sisi ini memang mengasihkan sesekali kalian jadi tahu bahwa nggak ada yang mudah dibalik penciptaan entitas PC sekalipun. Bacau. Sekian untuk video kali ini. Like kalau suka video ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.